Oke okay, jadi, jadi orang Malaysia itu meskipun gak kenal kita tapi dia sudah menganggap kita saudara macam itu ya Baru sampai itu pun baru kerja dia pandang saya itu bukan macam kerja tapi macam saudara dia kalau ada bawa makanan dia bagi makanan kepada saya gitu. Wow Dia saya itu kejulah, tuh. Mas, macam merasa istimewa gitu. Wow keren banget sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin. amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, di sini Guys ada sebuah program baru ya yang uh, saya ingin lanjutkan kembali. Sebenarnya ini program lama tapi kita ingin melanjutkan kembali yaitu mengundang salah satu YouTubers ya. Di sini ada Ali Indo Malay guys so assalamualaikum, assalamualaikum Ali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jamuji. apa kabar Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat di sini ya Oke okay, Ali aktivitas apa hari-hari ya sekarang aktivitas macam biasa menergarut di canai Oke okay. seperti halnya di vlog itu ya betul Oke okay. Oke okay, Ali, selama berniaga ini adakah istilahnya uh, pengalaman pahit atau pengalaman manis ya di tempat Ali ya? Kalau soal berniaga, kita bicara soal senangnya saya dulu ya. Aha. Kalau sen senangnya eh, bekerja, bekerja itu tanpa tanpa ada orang marah ataupun tanpa ada orang mengatur ya bekerja dengan orang. Oke. Okay. Dan, dan meskipun meskipun pendapatannya se tak seberapa tapi syukur alhamdulillah kita kerja sendiri. Alhamdulillah. Oke, okay, selama berniaga nih, adakah pesanan-pesanan daripada orang Malaysia? Kalau saya lihat istilahnya di vlognya Ali ini, Masya Allah ya, pesanan berjimpun jimbun apa namanya <laughs> Banyak banget istilahnya pesanan daripada orang Malaysia yang diberikan kepada pondok pesantren dan juga warga di sana. Betul ya Ali? Uh, alhamdulillah semasa saya pertama buka roti canai daripada mm -hmm. dulu tambahan daripada orang Melayu saya itu banyak alhamdulillah. alhamdulillah. Saya di, itu disumbangkan kepada orang-orang kampung ataupun yang utamanya itu adalah anak-anak yatim dan juga pondok pesantren di yang saya macam di video itulah macam-macam okay. pondok pesantren tapi bukan cuma satu pesantren. Oke, okay. okay. jadi ada banyak uh, pesa Pondok pesantren yang Ali juga istilahnya bantu mm -hmm. seperti itu ya. Dan kalau tidak salah, Ali ini uh, menggalang dana juga ya untuk pondok pesantren yang ada di kampungnya Ali. Ya, ya betul. Alhamdulillah, penggalangan dana itu kalau dikirakan yang satu pondok pesantren dan ini sudah terkumpul sebanyak 150 jutaan. Masya Allah, kalau, di, kalau diringgikan itu sebanyak tiga, apa 40000 ribu atau lima puluh ribu Masya Allah ya Ali Masya Allah sangat banyak orang yang percaya Kepada Ali dan saya berharap dengan Video ini juga buat teman-teman Kawan-kawan semua sahabat-sahabatku Subscriber-subscriberku Yang naik istilahnya mewakafkan Hartanya, mensedekahkan hartanya Untuk Pondok Pesantren Bisa langsung hubungi Ali ya Boleh, boleh oh, Betul, ya. betul, betul karena banyak uh, mungkin di kampung Ali ini, guys, tempat-tempat yang masih uh, memerlukan uluran tangan, supaya istilahnya pembangunan daripada pondok pesantren dan juga fasilitasnya semakin baik. Ya, soalnya kalau di kampus ini tanpa bantuan daripada pemerintah kayak gitu Aha. juga, kerjasama kekompakan. Orang kampung kayak gitu lah. Oh betul, oke, okay, oke, okay. sangat-sangat menarik sekali ya Ali. Dan saya juga merasa kayak, "Wow, Masya Allah, Ali ini ternyata hatinya sangat-sangat uh, Masya Allah gitu ya." Istilahnya boleh, istilahnya menjadikan uh, diri Ali ini sebagai uh, jembatan uh, daripada orang Malaysia, Indonesia, untuk saling berpangku tangan seperti itu ya, dalam kebaikan Masya Allah, bagus banget Ali kalau soal hati sih hanya Allah yang tahu dan betul, saya betul. Hanya Masya, Allah, Masya Allah Kita lihat guys daripada luarnya saja Ketika kita uh, sampaikan bahwasannya Ali ini sebagai jembatan antara Indonesia dan Malaysia Untuk uh, menyebarkan kebaikan Maka Ali hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu Masya Allah sangat-sangat bagus sekali ya Ali dan oke okay. di sini guys kita nggak mau panjang lebar membahas tentang itu karena pengalaman Ali pengalaman Ali Indo Malaysia ini berada di Malaysia sangat sangat bagus sekali. Nah di sini kita akan bertanya beberapa pengalaman yang mungkin Ali Indo Malaysia ini uh, alami ketika di Malaysia. Ya yeah, uh, saya saya lupa ini Ali sudah berapa tahun ya istilahnya berada di Indonesia satu tahun lebih Oh satu tahun lebih Dan, dan di Malaysia berapa tahun dulu? Di Malaysia kalau dikirikan semua selama tujuh tahun Tujuh tahun dalam 7 tahun itu pasti ada yang enggak uh, enak, ada yang enak, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan Pasti seperti itu, liku-liku daripada kehidupan So, saya ingin bertanya kepada Ali ini ya kan Rindu nggak sih ke Malaysia, negara Malaysia gitu, rindu enggak kalau setakat nak kata rindu, itu pasti rindu lah Cuma oh. kalau uh, soal kerja apa nak balik tu Memang teringin nak balik Tapi sebagai pelancong dan berjumpa dengan sahabat-sahabat saya ah, orang okay. Malaysia dekat sana Ramai Dan soal kerja tu saya tak kerja Kerja di kampung Tapi kerja saya di kampung ini Saya pengalaman daripada Malaysia Hmm Oke okay, oke okay. Macam uh, sekarang berniaga roti canai ya Betul Sangat-sangat menyenangkan sekali ya Ali bisa istilahnya mempunyai pengalaman kerja di Malaysia Lalu dilanjutkan di Indonesia guys So, pertanyaan uh, selanjutnya Ya, hal apa yang paling dirindukan ketika uh, ada di Malaysia ya? Hal apa yang di paling dirindukan oleh Ali ini? Kalau hal yang saya paling dirindukan itu saat kita terima gaji oh. Dan ya. okay. <laughs> Terima gaji tapi gaji itu bukan gaji sedikit tapi ya lumayan Alhamdulillah mukurlah boleh tampung ataupun boleh kirim kepada beberapa keluarga dekat, dekat kampung gitu Oke okay. Adakah hal lain yang dirindukan selain gajinya Ali yang soal gajinya juga adalah di suasana sana sangat macam berjumpa dengan orang Malaysia tu meskipun tak kenal tapi macam kenal ujib kita oh. saling sampo, gitu. Masya Allah ya Oke, okay, jadi, jadi orang Malaysia itu meskipun nggak kenal kita, tapi dia sudah menganggap kita saudara macam itu. Ya, ini pernah sekali, atau bukan sekali sih, beberapa kali ini. Okay. Jumpa. Jum dia tak kenal, tapi macam nak ajak kita selalu jumpa. Tapi kan, selalu jumpa itu masih lama, Aha. masih lama. Tapi awalnya itu diajak makan. <laughs> oh, okay. masya Allah, masya Allah. Oke okay, itu pengalaman Ali yang sangat-sangat unik uh, ya seperti itu Dan oke okay, berkenaan dengan pengalaman ya Pengalaman ada pengalaman pahit, pengalaman senang ya Nah kita akan bertanya terlebih dahulu pengalaman yang paling menyenangkan ya Dalam hidup Ali ketika berada di Malaysia itu apa? Oke okay. yang paling menyenangkan itu saya sampai sekarang tak pernah saya lupakan Oke okay. orang, orang, Ada dua orang Malaysia dan dia kan saya orang Madura kan? Orang Madura okay. kalau ulang tahun itu memang tak pernah ulang tahun Jadi... Aha. Jadi... Okay. Jadi kan? Jadi kalau orang Madura itu uh, doa selamat itu bukan hanya di, di tiap uh, ulang tahun kayak gitu. Tapi ini saya tak pernah ulang tahun seumur hidup saya Tapi saya sampai ke Malaysia itu ada dua orang Tiba-tiba nah, setiap kerja itu kirim paket okay, okay, ulang tahun oh. Jadi hari jadilah kayak gitu okay. Dengan kan dua orang perempuan ada dua Pembuan. Oh. lepas tu uh, malamnya lagi itu ada seorang uh, abang saya dah saya anggap abanglah sekarang dia orang Malaysia dia orang Malaysia lepas tu dia kirim kepsi tau kepsi satu itu oh satu-satu satu warga dia besar tu kan ha. Ya. masya Allah kalau makan sendiri tak habis tu Aha. dia kata dia cakap macam ni Uh, ini adiah daripada saya Biar Ali kan nah, Bali Nanti kalau Bali Biar Ali tak, tak dapat lupakan lah Kenangan macam ini Masya Allah Wow Sangat-sangat bagus sekali ya Itu kenangan-kenangan yang uh, menyenangkan ya Ali ya dan Masya Allah ya Ada dua orang ya Dua orang istilahnya yang membuat Ali itu sampai sekarang gak lupa guys Karena kenapa? Karena dua orang ini memperingati hari jadi daripada Ali Allahuakbar Oke okay. Dan ada satu abang, abang ya nah, Abang tapi sebetulnya banyak Cak Mujib Sebetulnya oh. banyak tapi saya tak dapat okay. Yang bagi kirim saya hadiah tadi hmm. kayak gitu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Nah uh, Itu Pertanyaan, istilahnya, pengalaman yang menyenangkan seperti itu yang dialami oleh Ali ini. Sekarang kita akan bertanya, ya, pengalaman yang paling istilahnya menyedihkan ataupun uh, teruk yang pernah Ali uh, alami ketika di Malaysia yang saya pernah alami ini semasa di Malaysia ini sebetulnya hampir tak ada Cak ya, canggih cuma oh, okay. semuanya yang uh, hampir tak ada tapi ada salah satu tu saya baru sampai di Malaysia lepas tu saya nak pergi kerja malam tentu saya memang tak ada duit nak pergi kerja lepas tu tiba-tiba saya saya nya tak kunci selama Selama insiden tu, di tengah jalan tu tak ada orang Tak ada orang okay. lalu, lepas tu saya bangun sendiri Sampai ke rumah itu saya dah macam Berluka semualah dan Yang apa ya, itu saya tak dapat kerja selama setengah bulan okay. Dan tak boleh dapat kirim uh, Untuk keluarga itu yang buat saya sedih Alhamdulillah, saya yang boleh sedih Alhamdulillah, yang lain memang Allah. tak ada Semuanya, berjumpa dengan orang pulak Itu memang terbaik lah Masya Allah, Allah terbaik lah nah oke okay. itu uh, sebuah hal yang mungkin Ali juga tidak bisa lupakan ya Hak pengalaman istilahnya yang teruk macam tuh kan uh, sebab insiden dan juga tak dapat kirim uang kepada family kan nah itulah oke okay. semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua ya dan yang terakhir ya pertanyaan yang terakhir nih Ali ya kan ketika pertama kali ah, Ali sampai kepada Malaysia apa pandangan Ali terhadap orang Malaysia pandangan saya sih Uh, semuanya okey je Cuma Yang buat saya Macam Pelik Ataupun rasa Macam Tak pernah saya alami lah Orang Malaysia tu Kita boleh faham Bahasanya kan Kita uh, boleh faham okay, bahasanya okay. Yang tak sampai tu Yang buat saya Bahasanya tu Macam uh, Lain Apa sama Sebutannya sama dengan Malaysia Tapi lain arti kalau di Malaysia gitu okay. Mungkin kadang saya terjumpa sama orang Malaysia apa, Jangan cakap macam tu. Jadi di sini saya tak boleh cakap Mungkin orang Malaysia pun paham juga Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay. Berarti pandangan Ali ketika berjumpa dengan orang Malaysia pertama kali adalah uh, Soal bahasa itu tadi ya Agak-agak sedikit berbeda seperti itu ya Ketika pertama kali Ali ini jumpa dengan orang Malaysia jadi yang ada di pikiran Ali itu apa? Ada di pikiran saya itu biasa aja macam cuma macam terasa seronok ataupun terasa terkejutnya itu orang Malaysia itu semuanya uh, siapa kita macam kenal ataupun macam saudara kayak gitulah. Dia oh, macam okay. tak ada sombong ataupun tak ada tak ada macam nak uh, apa ya? Saya Men tak boleh cakap tapi ada Dia, alasan macam-macam oh, ini aku gitu kan kayak gitulah mungkin ya. Ya kan orang Malaysia ini kan meskipun saya macam baru sampai ataupun baru kerja dia pandang saya itu bukan macam kerja tapi macam saudara dia kalau ada bawa makanan dia bagi makanan kepada saya kayak wow. gitu. Wow. kira saya itu curah, ataupun macam merasa istimewa gitu. Wow keren banget sih. Oke itu pengalaman Ali sendiri ya. Jadi bukan-bukan karena ya, bukan. kata orang lain gitu kan Dan ini pengalaman Ali sendiri ketika di Malaysia Tapi dan bukan soal-soal saya baru pertama sampai Tapi memang selama saya hidup di Malaysia Kawan saya, sahabat-sahabat saya semuanya orang Malaysia Cuman Kita sering bantu orang Malaysia tuh kawan saya tuh pun Kalau ajak saya keluar, dia traktir ataupun belanja saya makan Oh, Betul. Masya ya, Allah Weh, ya. lah Oke okay. Oke okay, Ali dan uh, itu saja mungkin pertanyaan-pertanyaan ya. Semoga ini dapat uh, menjadi pengalaman dan uh, tambahan wawasan bagi kita semua. Bahwasannya kita Indonesia dan Malaysia oh, senantiasa istilahnya hidup rukun damai ya kan. Ketika sampai di Malaysia, jadi ketika orang Indonesia ke Malaysia itu semuanya ya mungkin hampir tidak tidak tidak semuanya, tapi Uh, hampir rata-rata mengalami sebuah hal yang sama, yaitu sambutan yang hangat oleh orang-orang Malaysia. Seperti itu, ya. Begitu pun juga, daripada orang banyak, daripada orang Indonesia juga, kan? Kalau orang Malaysia datang ke Indonesia, disambut nggak? Betul, betul, betul. Sebagaimana istilahnya, banyak sekarang youtuber-youtuber uh, Malaysia yang datang ke Indonesia gitu, dan juga merasakan bagaimana istilahnya kehangatan daripada orang Indonesia itu sendiri. Bahkan, ada yang menganggap uh, saudara angkat, abang angkat, keluarga angkat, dan lain sebagainya. So, itu memang seronok sekali, guys. Dan itu bukti bahwasannya kita, Indonesia, dan Malaysia, orang-orangnya adalah bersaudara seperti itu, ya. Betul <laughs> Oke okay, guys, ya mungkin itu saja video kali ini guys dan mungkin yang terakhir ya untuk uh, Ali Indo, -Indo, Indo Malaysia mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada subscriber saya ataupun subscriber Ali ya silahkan Ali. Oke okay, jadi tak banyak cakap soalnya soal, soal Sampaikan itu uh, macam biasa saya buat video tapi sekarang saya pakai logat madura. Uh. <laughs> Oke. Okay. Beremak kabar ada ya kalau bahasa modern itu gimana kabarnya? Apa bahasa mananya gitu? Macam mana kabarnya? Oke, okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Macam mana kabar awak? Semoga yang tengok video saya kita Apa tengok? Videonya cak Mujib Diberikan kesehatan, keselamatan amin. Dan semoga Dilacak, dipanjangkan umurnya Dan apa yang dicita-citakan tercapai Dikabulkan oleh Allah SWT Dan semoga semua keluarganya... Orang tuanya ditingkatkan derajatnya lagi Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin Udah ya, itu aja Udah Jangan lupa Udah, Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Channel Ali Indo Malaysia guys Terima kasih kami ucapkan kepada Ali Indo Malaysia yang Sudi ya hadir di podcast Kali ini ataupun cakap santai Kali ini guys, terima kasih sudah tengok Video ini apabila ada salah kata Kami mohon maaf Dan kami juga ingin undur diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh